Bersamaan, Lesti dan Reski bilang, Apalagi persahabat ya Bunda Lesti, menyiapkan semua menu buka puasa untuk sang suami juga, Masya Allah." Ini yang selalu membuat kita bahagia. Adem banget ya, melihat keluarga kecil Leslar yang sangat bahagia, Masya Allah. Mudah-mudahan, persahabat selalu sehat. Nah, tentunya doa terbaik selalu kita berikan untuk Lester Family. Apalagi masakan Bunda Lesti, endol banget, persahabatnya Masya Allah. Mudah-mudahan bahagia terus untuk rumah tangganya, mudah-mudahan rukun selalu untuk rumah tangganya. Amin, iya, Robbal 'Alamin. Kita simak juga bersahabat beberapa tanggapan komentar yang diberikan di antaranya: akun endi, ya, Masya Allah, adem bahagianya." buka puasa bersama keluarga kecil tercinta, Alhamdulillah Masya Allah, kemudian juga persahabatan tanggapan lain dari aku, Syain, 2022 Semoga aku suatu saat bisa buka puasa bareng keluarga tiap tahun di negara orang terus, katanya itu, Amin Bismillah, mudah-mudahan ya, next bisa tentunya buka puasa bareng dengan keluarga besar Amin, Masya Allah, makin bahagia sekali ketika melihat Les family tentunya selalu bersama kemudian juga persahabat berikutnya kita lihat nih kamu saat Bunda Lestis Kejora ini latihan muatai wow makin jago ya. malam ini Bunda lesi Kejora terlihat persahabatnya lagi latihan muatai makin keren banget nih Bunda Lesti. si anak hebat anak yang sangat multi talenta sekali apa saja olahraga, Bunda Lai Segejarah pun tentunya memang cepet banget, tentunya bisanya. Ini keren banget, loh, sahabat. Cepat ada juga kalimat caption yang ditulis langsung oleh sental putih bilar. Sekarang Bunda yang olahraga muatai dulu. Hebat sih ini, soalnya kita kalau puasa agak mager ya, ngapa ngapain Emang keren banget nih, idola kesayangan kita. Masya Allah, semangat tuh. Untuk Bunda Lesti, mudah-mudahan bersahabatnya selalu diberikan kesehatan Dan apapun yang dilakukan Semoga selalu dilancarkan dan dimudahkan Amin Selalu bangga Dengan apa yang tentunya dilakukan oleh Bunda Lesti Ini keren banget Persahabat. Kemudian juga selanjutnya kita lihat bersahabat ya Ada kabar terbaru juga yang kita dapatkan Yang ingin melihat kelucuannya Abang El Saat menemani pandanya tentunya main bola persahabat dia ada di channel Youtubenya Kak Kartika Putri langsung persahabat dia cus ke channel YouTube Kartika Putri karena situ ada, ada Abang El nih persahabat dia ada Abang El yang lucu dan magi pinter sekali Masya Allah sudah bisa tentunya diajarin doa sebelum makan ini keren banget persahabat ya. Mudah-mudahan silaturahmi rahmi terjaga dan terjalin dengan baik. Kita masih menunggu cidupan lain persahabat hingga kabar terbaru berikutnya. Jangan kemana-mana. Terus ikuti channel Youtube Diplot TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik, kabar bahagia dari Lesti dan Bilar tentunya. Bagi pertanggapan kalian silahkan berkomentar bagi menucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.